itu balik lagi bersama saya di Rafa Channel saya akan mereview yaitu di tempat makan gambus pokuni di dekat Mall Alam Sutra, yaitu di Jalan Haji Ismail Kecamatan Pinang. Dan ini rekomendasi buat buat lo semua pada jangan skip pokoknya stay tune terus menjadi video guys. Dan dekat daerah Kecepatan Pinang, dekat Mall Alam Sutra lo guys. Wow bagus but I'll be okay I move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine menu-menu makanannya tuh Lihat tuh banyak periasinya mantap tuh guys tuh tumpoknya Ya. Tu mantep lu, mantep tuh Keren, oke, samaanannya makanannya makan banyak variasinya. Oke. Jam seru. Pesan dan menu di sini. Tu paling ada seperti di sini. Ada tahu tempe, timun, ta, <tik> kentang. ayo temenin aku Nih guys tempatnya tuh mantap sokongnya walaupun trik panas matahari kiranya luas tempatnya nyaman bagus dan ini agak ini saya pada hari minggu dan cepat pada jam setengah satu siang ya guys kulihat satu dua, tiga, empat, empat, empat mobil saya dan lima jadi aslinya sudah banyak tapi sudah pada jam makan siang loh guys ini mantap sekarang bisa pesan langsung di sini tuh tertera rumah makan 6, buka jam 9 tapi dengan jam 6 malam VIP jadi GoFood dan nomor telepon di sini ada guys. lagi di sini guys tuh lihat menu, -menu makanannya banyak banget variannya ada ikan tempe dan sayur asem, dan plus nasi dan dan es teh tawar dan air pecahnya wow mantap kalian bisa di sini di kecamatan Pinang di Jalan Adi Ismail Oke okay guys tuh guys sambal mantap enak kok guys di sini dadah Saya akan review lagi yang mantap dan jangan lupa ikat di jalan satu varian. Oke, okay. jangan lupa aja, guys.